yang tidak pernah baca Qur'an hati-hati debu yang nempel di Al-Qur'an itu akan menjadi saksi di Omil Giamah jika satu langkah kita akan masuk ke dalam syurga debu ini akan bersaksi Ya Allah aku debu yang hinggap di Al-Qur'an sedangkan dia tidak pernah membaca kalammu Ya Allah maka aku tidak ridha masukkan dia ke dalam neraka Nabi 14 abad yang lalu sudah bicara Sudah mengatakan akan datang suatu zaman Di akhir zaman ini, di akhir zaman akan datang Kata Nabi Yang hanya Islam itu hanya sekedar tulisan Ngakunya Islam Sholat, enggak Quran Jangan dijawab, malu silaturahmi. Ngakunya Islam Sedekah Boro-boro Contoh-contoh Kantong kiri Rp20.000 Kantong kanan Rp5.000 Kantong atas Rp2.000 Yang buat sedekah yang mana Tetap dengan pilihannya Orang sedekah kok istiqomah Iya kan istiqomah Iya enggak dua ribu juga dong Nabi Wasallam orang yang sedekah Sama seperti dia membangun rumah Di dalam sur, Dua bangun rumah Duit dari mana apaan yang dibangun itu Coba deh kalau nggak percaya Bapak besok ke material Beli dua ribu beli alat bangunan aja Pasti bapak diketawain pak Dikasih pasir juga cuman segenggam. Saya diajarin sama guru saya Habib Gures Baharun Rifqi Hidupnya manusia ini sudah dikasih pancingan Manfaatin pancingan itu Jika mau mendapat yang besar Taruh umpan yang Mau dapat umpan yang kecil Mau dapat ikan yang sedang Yang kecil Ya kasih umpan yang kecil kita udah dikasih pancingan di dalam kehidupan oleh Allah Tinggal kita maunya yang bagaimana Kalau ngasih ikan teri buat umpannya Kira-kira mungkin gak ikan paus makan Diketawain nama ikan paus ini apa-apaan ini Minimal ikan yang besar untuk apa? Mendapatkan satu tangkapan yang besar Begitu juga di dalam sedekah Ini Nabi Alaihi Wasallam sudah ngakuin kita Akhir zaman akan datang Islam ini cuma sekedar nama. Kita ngaku nyama Islam. Ama orang lain, ama Islam juga bawaannya iri, dengki, hasut, ada aja. Tetangga beli kulkas kita yang tempel koyo. Tetangga beli motor kita yang meriang. Ini manusia, padahal porsi rezeki udah Allah bagi-bagi. Kok gak ada yang ketuk rezeki kita? Betul apa enggak? Betul apa enggak? Tahu cacing. Cacing tahu dari mana? Pernah lihat cacing? Pernah lihat di mana orang hidupnya di dalam tanah? Cacing di dalam tanah selalu mendapatkan rezeki dari Allah, tanpa yang kita sadari dan kita nggak tahu lengkap hidupnya apa, seperti manusia atau lebih sempurna manusia atau lebih sempurna cacing. Kalau boleh dipikir malah lebih sempurna manusia Tapi kenapa? Karena manusia sempurna Sombong Kesombongan manusia yang membinasakan manusia itu tersendiri Lihat cacing gak punya kuping Kalau kita ngelihat mulutnya aja kayak gimana Kita gak pernah lihat itu cacing Pernah lihat bibir cacing Cacingnya kita lihat Kaki bentuknya kayak gimana Kita gak pernah tahu Tangannya kita gak pernah tahu Tapi subhanallah karena mulutnya basah berzikir kepada Allah, Allah tetapkan rezekinya di hadapan Allah. Itu masa kita kalah sama cacing. Yang kedua kata Nabi, Quran hanya sekedar gambar dan tulisan. Tuh. Kalau masuk rumah orang Islam pasti dalamnya tuh ada tuh kaligrafi. kulhu huwallahu ahad, ayat kursi, bismillahirrahmanirrahim. Asmaul Husna, pakai bahasa Arab semuanya. Qur'annya dibaca apa enggak? Jangan dijawab. Mikir-mikir. Bib saya membaca Quran kapan? Ramadan. Kapan dibacanya? Minggu pertama. Minggu keduanya ngapa? Lagi ngitungin bib modal berapa yang harus keluar berapa yang harus dapat berapa? Ibu-ibu paling rajin baca Quran kalau suami minta kawin lagi. Betul nggak? Yang dibaca apa Pak? Tahu nggak Bapak kalau Bapak minta kawin, istri bacanya apa? Yasin 40 kali balik Pak. Manusia ini kadang butuh sama Allah tuh sekeinginannya ngaku Islam Quran cuma sekedar tulisan gambar masuk rumah orang iya tahulah dia orang-orang Islam tapi Quran gak pernah dibaca keberkahan Al-Quran itu hati-hati loh bu pak setiap Al-Quran itu yang kita gak pernah colek pak kita gak pernah baca bacain cuma satu tahun sekali itu ada debu pak di dalamnya itu ada debu di dalam Al-Quran debu tersebut akan menjadi saksi diomel kiamah kelak jika Quran ini selalu kita baca maka debu ini akan menjadi satu loncatan besar saat kita akan masuk ke dalam surga nya Allah penyelamat kehidupan kita ada yang selalu kita baca Alhamdulillah yang gak pernah baca Qur'an hati-hati debu yang nempel di Al-Quran itu akan menjadi saksi di Omil jika satu langkah kita akan masuk ke dalam surga debu ini akan bersaksi Ya Allah aku debu yang hingga di Al-Quran sedangkan dia tidak pernah membaca kalammu Ya Allah maka aku tidak ridha masukkan dia ke dalam neraka Allah menginginkan daripada debu tersebut dengan dikabulkan debu tersebut kita dilempar ke dalam api neraka jahanam Itu yang ketiga masjid indah mewah megah tapi Allah tidak turunkan Hidayah di dalamnya Kenapa udah nggak ada orang yang nangis tengah malam salat subuh cuman satu sof Jujur nih Pak Bu, saya lagi bingung Setiap tablik akbar, acara Pasti rame orangnya Seandainya sholat subuh Di pangkalan banteng begini nih banyaknya Demi Allah, Allah berkahin nih kampung Amin gitu Alah amin aja kudu disuruh Bapak ibu Saya bangga kalau saya ceramah Pasti orangnya rame banget orang yang nonton Yang dengerin banyak tapi saya lebih bangga Kalau seandainya solat subuh Segini banyak orangnya Demi Allah berarti apa? Ulama-ulama kita kan aman Ramainya kalau idul adha bagi-bagi daging katanya Jujur amat ya Yang keempat kata Nabi SAW Nih. Setiap manusia itu Nyari guru Betul? Betul? Saya cuma mau bilangin buat teman-teman yang ada di dimanapun Yang ada di media sosial, yang ada di Youtube Yang ada di TikTok, yang ada Instagram Yang ada di mana aja maupun yang hadir dalam tempat ini Cari guru Guru jangan di Google Itu nggak ada titelnya Googlenya nggak ada Sheikh, nggak ada Habib Google, nggak ada Nih lihat guru-guru kita banyak Tanya ini orang-orang yang bersanat semua gurunya Amalannya terus sampai kepada Nabi Muhammad SAW Jangan sampai yang dikatakan oleh Nabi Banyak ulama yang menjerumuskan umat ke dalam neraka jahanam Ati-ati Bapak ibu yang dirahmati oleh Allah Pilih-pilih Pilih-pilih Cari tempat yang di mana anak kita bisa selamat Selamat apa? Selamat dunia, selamat akhirat Bapak ibu maaf Yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Anak itu fitnah buat kita dunia sampai akhirat sekarang saya mau tanya Kalau ketemu orang baik yang ditanya Nah siapa namanya Baik, pintar, cerdas Pasti yang ditanya siapa namanya Tinggalnya di mana Itu pertanyaan kedua Tapi kalau ini anak tiap hari Nyambitin genteng pak Pernah bapak begitu pak Pernah Sama saya juga pak Tiap hari nyambitin genteng Yang ditanya sama orang Ini anak siapa Beda pertanyaannya Betul apa betul? Itu. Bapak mau anak soleh, ibu mau anak soleha Bawa dong ke Ustadznya Taruh di pondok pesantren Selamatin anak-anak kita Karena zaman sekarang zaman fitnah Hati-hati Bapak Ibu Zaman fitnah Gara-gara media sosial Gara-gara handphone Eh hati-hati Pak, saya cuma mau ngasih Satu nasihat buat Bapak Ibu Bapak Ibu enak ibadah Bapak Ibu nikmat di dalam ibadah Jiat anak kita bu, kalau handphone ini sudah di tangan, ah, niat hati, hati nih. Kalau handphone sudah di tangan, hati-hati. Bib, anak saya nggak pernah keluar rumah, bib, duduk aja di rumah. Jangan senang dulu, jangan senang, periksa handphonenya. Bib, dipakein password, suruh buka, nggak mau dibuka, sita handphonenya. Sekarang orang tua makalah sama anak. Betul enggak? Orang tua sekarang sama anak mah takut Alasan sayang padahal enggak bukannya sayang Subuhnya pak, bu Subuhnya dilihat anak-anak kita Bapak enak ibadah, ibu enak ke majlis taklim Anak lalai kepada Allah Jangan selamat, bapak enggak bakal selamat Ibu enggak bakal selamat dunia Enggak bakal selamat akhirat Kalau ada rezeki kita yang kurang Lihat bagaimana keluarga kita isinya Ada salah satunya pasti yang enggak sholat ada salah satunya yang jauh dari Allah Itu yang bikin rezeki kita tuh Kadang naik, kadang turun Tuh Periksa handphonenya Kalau udah nih anak diem di dalam kamar Jangan bangga Anak saya malah, Alhamdulillah turun-turun lagi malam lah Ini handphone bisa menjelajah dunia ibu bapak Dari handphone ini bisa kemana-mana Saya bukan husnul bukan su'odhanin Anak-anak bapak ibu, enggak tapi saya ingin menyelamatkan generasi Untuk meneruskan dakwah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Siapa yang kita yang nggak pengen Jadi anak yang salih salihah? Coba lihat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Ngedidik para santri-santrinya luar biasa Anak salah satunya Putri tercinta Siti Fatimah binti Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Terdidik di dalam agamanya Coba Lihat santri-santri Nabi Nabi dari mulai Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali Mereka orang-orang yang santrinya ditempa langsung oleh tangan Nabi Muhammad SAW Kalau bapak ibu mau selamat bawa anak-anak kita ke dalam jalan yang diridhai oleh Allah bu pak yang dirahmati oleh Allah Kita pengen hidup senang dunia, senang akhirat, betul? Betul? Kata Nabi saw saling memberikan kasih sayang antara satu dengan yang lainnya berikan kasih sayang berikan kesenangan berikan kebahagiaan kenapa kalau satu sama lain saling senang saling bahagia lebih baik daripada 60 tahun kita ibadah kepada Allah cuma sekedar bikin senang Bapak sering-sering silaturahmi. Kalau ada tamu abis subuh datang Nih buat yang laki-laki Kalau abis subuh jangan langsung tidur Keluar dulu ke rumah pi keliling aja kemana Nanti ke rumah Sebelah assalamualaikum Kopi keluar rezeki bukan Itu janji Nabi Hari besok abis subuh jalan lagi Ke rumah sebelahnya assalamualaikum Kopi lagi keluar Tapi jangan tiap hari Kalau tiap hari bisa ribut sama tetangga Nah, tiap hari ngopinya di rumah tetangga. Cari rezeki yang luas. Itu adanya di setelah subuh. Jangan tinggalin salat Tuhan. Ibu juga, suami lagi berangkat kerja. Ibu salat Tuhan yang banyak, bu. Insya. Insya. Selesai itu, doa kepada Allah. Setelah itu, baca suratul waqiah. Minta kepada Allah. Agar suami kita, rezekinya dilancarin sama Allah. Insya. Tuh. Pak... Hidup senang, nikmat nggak, Pak? Senang, nikmat nggak, Bapak? Sering nggak bersenda gurau dengan keluarga? Hah? Sering, sering. Kalau Ibu per sering bercanda sama Bapak, sering, Seringan Berantem apa? Bercanda, berantem ini urusan keuangan, Pak. Biasanya, kalau udah urusan berantem, keuangan pasti. Bu, Bu, mau berkah nggak? Mau berkah nggak? Dikasih berapa aja, terima Bu. Alhamdulillah.